Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Alesius Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terhangat seputar Aiting Ting Informasi kali ini Mimin sajikan khusus penampilan Aiting Ting Di acara kontes dandut Indonesia yang sangat menarik perhatian dan tentunya menjadi pusat perhatian karena gaya Ayu Tinting yang sangat natural dan juga cantiknya luar biasa nggak ketulungan. Tapi sebelumnya, di sini kita akan melihat dulu nih penampilan-penampilan dari artis-artis keren Indonesia. Pastinya artis dan juga pemirsa. Ada manis manja grup yang datang. Dalam acara Grand Final KDI 2022 Eri Susan dan juga semua kawan-kawannya hadir malam hari ini nyanyi bergantian Dan inilah penampilan Ayu Ting yang sangat memukau Dengan rambutnya yang ikal, Dengan wajahnya yang sangat luar biasa cantik, natural Tidak banyak make up di wajahnya namun terlihat sangat Dihial dengan bibir yang tak begitu mencolok Katanya yang sedikit sayup yang sedang merindukan seseorang Dan bibirnya yang sangat aduhai Menambah cantik wajah Ting tinting Ditambah lagi dengan gaun yang ia gunakan Yang sangat sangat natural serta warnanya sangat luar biasa cantik cocok untuk wajah dan juga tubuh ayu ting-ting yang mungil pemakaian yang sangat luar biasa Terima kasih erik Halamin Krishna Fahrezi yang selalu ada untuk ayu ting-ting dimanapun berada inilah hasil karya erik dan juga Grace yang membuat Ayu Ting nambah cantik dan, dan terlihat sangat flawless luar biasa pemirsa mirip mirip nih dengan gadis-gadis yang berasal dari negeri jiran. Status terbaru Ayu Ting pun menjadi sorotan dan dia juga menjadi bahan timbunan nih untuk para netizen dan juga sahabat-sahabat Ayu Ting karena mengomentari kecantikannya yang sangat luar biasa malam hari ini penampilan yang sangat luar biasa di acara kontes di Indonesia nah, dan di sini Ayu Ting mengucapkan terima kasih kepada semua tim yang berperan pada malam hari ini ada Lisa Juo Oficial Taisho Art, Krishna Fahrezi Ericka Alamin dan juga Andara Rasti yang malam hari ini bisa menyulap ITT yang sangat luar biasa cantik pemirsa inilah penampilan ITT secara menyeluruh dari atas sampai bawah dan komentar pun berdatangan nih dari para sahabat cantik keren stylishnya Aku suka styles Ayu begini rambut terurai elegan tapi tetap natural cantik. Naturalnya tetap dapat masya Allah cantiknya Bu Ayu. Halo ke Ayu, Hai princess queen. Sambalado ke Ayu tinta cantiknya gak ada lawan. uh cantik ya, cantik naturalnya keluar segar banget lihat bunda Ayu cantik, cantiknya kayak gaya wanita Romawi nih dari Rina Maulina Husnaimi 7 jam yang lalu. Ayu habis digibahin sama Boylo sama Bang Dedi pula di podcastnya Masya Allah Bu Ayu cantik banget nih Penampilan favorit saya cantik banget My Queen, dari The Lover Ibu Assalamualaikum teh Ayu selalu yang semangat jaga kesehatannya teh cantik banget Ayu Udah kayak wanita Amerika Latin nih katanya ya Sangat memang luar biasa nih penampilan Ayu Titing malam hari ini dengan passion di artinya yang menempel di badannya nih, perhiasan peresan cantik dan juga memang sangat menawan pemirsa ditapa dengan baju yang warnanya sangat masuk nih dengan warna kulit Ayu tingting. -ting. Saya selalu untuk Ayu semoga selalu lancar semua kegiatannya, Amin ya robbal alamin. Bagi sahabat semua. Selamat menyaksikan inilah penampilan dan juga persembahan kontes dandut Indonesia untuk Indonesia dan juga mancanegara. Semoga kontes dangdut Indonesia selalu mendunia nih ya, dan semoga acaranya selalu dilancarkan, semuanya disehatkan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat bekerja untuk sahabat semua di rumah yang sedang sakit, semoga disembuhkan yang sedang kesusahan rezeki, semoga dilancarkan rezekinya dan semoga semuanya diberikan kemudahan ya Allah, amin ya robbal alamin, oke yang sampai semua selamat beraktivitas kembali semangat pagi, sampai jumat kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh